สวัสดีค่ะอ่า 2020 นะคะคะ Hai Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel CPNSK Official Oke jadi video kali ini seperti biasa saya akan memberikan preset-preset preset yang terbaru lagi guys ya Oke lah tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya Oke okay, lanjut ke preset yang kedua Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga, ya.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 lanjut ke perisian yang ke-6 ya Ok lanjut ke perisian yang ke-7 <Sess> <Sess> Oke lanjut ke persediaan yang ke-8 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ke-9. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-10 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-11 Okay, lanjut ke ke ya. <Sess> Oke, lanjut ke presiden ke-12 ya. Oke, lanjut ke presiden ke-13. <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> Oke, okay, lanjut ke Presiden keempat belas. Oke, lanjut ke Presiden ke lima okay, belas, ya.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 Oke lanjut ke presiden yang ke delapan belas Oke lanjut ke presiden yang ke sembilan belas Oke lanjut ke presiden ke-20 ya. Oke lanjut ke presiden ke-21. Waduh, kuat nih. Oke lanjut ke preset yang ke dua puluh dua Oke lanjut ke preset yang ke dua puluh tiga Oke, lanjut ke Presiden ke-24, ya. Oke, lanjut ke Presiden ke-25. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-26. <tong> Oke guys, jadi mungkin segitu aja presetnya. Semoga kalian suka, jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Oke, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.